Halo Sobat Bediler dan para pencinta Senapan Angin di seluruh Indonesia Salam Bediler, berjumpa lagi Bersama saya, pastinya hanya DJ Airfall Kediri, Jawa Timur Oke Sobat Bediler, dimanapun kalian Berada, semoga sehat selalu ya Sobat Bediler, dan kali ini saya akan Mengulas Senapan Angin Gejelup DWP Fusion 2560 Dengan popor Klasik Coklat Serat Plus Manometer, nah kali ini Saya akan mengulas secara komplit Mulai dari spesifikasi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 Jaya air level Oke yuk langsung saja kali ini kita akan mengulas spesifikasinya terlebih dahulu Dari senapan angin gejluk DWP Fusion 2560 dengan popor klasik coklat serat plus manometer Nah jadi seperti ini ya sahabat bediru untuk tampilan senapan anginnya Nah senapan angin ini sangat direkomendasikan untuk berburu hewan kecil, sedang maupun besar seperti babi, biawak, tikus, dan hama lainnya Tetapi untuk senapan angin ini lebih dikhususkan untuk berburu big game ya sahabat bediler Jadi seperti babi, biawak, dan jenis hewan besar yang lainnya ya sahabat bediler Nah, oke langsung saja kita lanjut ke spesifikasinya Untuk spesifikasi panjang laras dari senapan angin ini Memiliki panjang laras 60 cm Yang di dalam larasnya terdapat 9 alur ya sahabat bediler Kemudian untuk tabung dari senapan angin ini Memiliki diameter 25 mm Dengan ketebalan kisaran 2 mm Dan untuk pengisian angin senapan ini Menggunakan sistem pompa gejruk manual Dan menggunakan sistem pompa PCP ya sahabat bediler Jadi bisa digunakan dari dengan dua cara Nah yang untuk pompa gejruk ini bisa digerjulkan di tanah Kemudian untuk yang pompa PCP ada pompanya khusus ya sahabat bediler Nah untuk penampungan anginnya bisa menampung tekanan angin hingga mencapai 2000 sampai dengan 2500 PSI Dan tentunya untuk uji Power yang dihasilkannya pun pastinya luar biasa mantap dan luar biasa kuat Yaitu bisa mencapai di angka 1100 fps ya sahabat bediler Nah kemudian tuh senapan angin ini juga sudah dilengkapi dengan manometer yang terletak di bagian bawah popor senapan angin Jadi manometer ini sangat berfungsi untuk melihat ataupun mengecek tekanan senapan angin yang ada di dalam tabung senapan ya sahabat dealer. Nah untuk Grendel dari senapan angin ini terbuat dari bahan baja pilihan yang memiliki sistem putar tarik jadi ini semakin banyak tarikan dari gerenda senapan ini Maka semakin besar pula untuk uji power yang dihasilkan ya sahabat bediler Nah kemudian untuk popornya ini luar biasa cakep banget ya sahabat bediler Nah ini dengan varian popor klasik coklat serat Jadi ada serat-serat yang berbalutan warna hitam ya sahabat pediler. nah ini terbuat dari bahan kayu mahoni pilihan yang memiliki beberapa keunggulan seperti teksturnya sangat lembut kuat dan juga kokoh ya sahabat pediler. dan tentunya pun sudah dilengkapi dengan penyangga bahu jadi penyangga bahu ini memang dirancang secara khusus untuk memberikan kenyamanan saat berburu ya sahabat pediler oke lanjut yang kedua kali ini kita akan memadukan dengan beberapa aksesoris tambahan ya sahabat bedir jadi untuk aksesoris tambahannya saya memadukan dengan teleskop spike mil 39 kali 40 AOL nah jadi seperti ini sahabat bedir untuk tampilan jika senapan anginnya dipadukan dengan aksesoris teleskopnya nah teleskop ini pun sangat membantu bagi sahabat bedir yang membidik sasaran jarak jauh hingga mencapai jarak 40 sampai dengan 50 meter ya sahabat bediler kemudian untuk teleskop ini pun juga sangat cocok sekali digunakan di berbagai jenis senapan angin mulai dari sub gejlug, dan juga PCP ya sahabat bediler dan untuk teleskop spike mill dot ini pun juga sangat direkomendasikan untuk berburu di medan indoor maupun di outdoor ya sahabat bediler nah kemudian untuk aksesoris tambahan yang kedua yaitu ada laser scope Nah jadi seperti ini untuk laser scope nya Nah, nah seperti ini ya sahabat bedire Jadi laser scope ini membantu ketika kita berburu di waktu sore hari dan malam hari ya sahabat bedire dengan jarak jauh hingga 80 sampai dengan 100 meter ya sahabat bedire Oke ini ada laser scope warna merah ya sahabat pediler Oke untuk aksesoris yang selanjutnya yaitu ada Mimi's Rosman ya sahabat pediler Jadi untuk ukurannya yaitu 4,5 mm Nah Mimi's ini pun sangat direkomendasikan untuk berburu hewan big game ya sahabat pediler Karena sekali tembakannya pun pastinya langsung mematikan ya sahabat pediler Nah ini pun juga sangat cocok digunakan di jenis berbagai senapan angin bisa digunakan di gejeluk dan juga PCP ya sahabat pediler. Nah oke okay, yang terakhir kali ini kita akan mengulas harga dari senapan angin ini Nah untuk harganya sendiri pun dibanderol dengan harga yang sangat terjangkau dan sangat murah Sahabat Bedilan sudah mendapatkan senapan angin gejluk big game seperti ini ya sahabat Bedilan. Nah untuk harganya sendiri dibanderol dengan harga yang sangat murah yaitu Rp2.225.000 rupiah. Sahabat Bidler sudah mendapatkan senapan angin secakep ini Dan tentunya sangat cocok untuk digunakan di game ya sahabat Bidler Nah dengan harga segitu pun Sahabat Bidler juga sudah mendapatkan beberapa bonus perlengkapan Nah untuk bonus perlengkapan dari senapan angin ini Yaitu sudah mendapatkan peredam standar, Kemudian ada mimis tester Lalu ada spare part seperti ini Dan tentunya ada tali sandang ya sahabat bedir. jadi ini memudahkan sahabat benar untuk membawa senapan angin yang akan digunakan kemudian sudah ada teleskop depan uh... Oke, okay. Dan bonus yang terakhir yaitu ada STKS surat tanda kepemilikan senapan angin Jadi untuk senapan-senapan angin ini pun pastinya sudah dijamin awet ya sahabat bedil Karena sudah mendapatkan surat izin secara sah Dan kali ini saya juga akan menghadirkan sebuah kabar gembira buat sahabat bedil di seluruh Indonesia Karena dari kami di Jaya Erival sedang mengadakan promo besar-besaran Yaitu ada promo tas sandang senapan angin sekece ini ya sahabat bediler nah ini untuk senapanya saya taruh terlebih dahulu agar nanti ketika saya menjelaskan lebih jelas ya sahabat bediler nah ini saya taruh di bawah dulu oke okay. oke Nah jadi seperti ini ya sahabat bediler untuk tampilan tas sandang senapan anginnya Dengan desain yang sangat elegan dan super super cakep banget ya sahabat bediler Nah kali ini saya akan menghadirkan sebuah promo yaitu dengan potongan harga Rp 75 ribu rupiah ya, Sahabat bediler sudah mendapatkan tas senapan angin dengan bahan super premium dan berkualitas terbaik ya sahabat bediler Jadi ini untuk tasnya ada beberapa Resleting yaitu ada 4 resleting Nah untuk yang paling besar ini pun bisa cukup digunakan untuk satu senapan angin Kemudian untuk resleting yang kedua yang agak besar Ini bisa cukup untuk menaruh aksesoris-aksesoris yang berukuran besar ya sahabat bediler Dan ini pun juga ada resleting yang berukuran kecil dan sedang Yaitu bisa digunakan untuk menaruh Aksesoris tenapan angin yang berukuran kecil ya sahabat bediler Dan tentunya ini untuk pemakaiannya juga bisa menggunakan dua cara ya sahabat bediler Jadi bisa dicangklongkan di punggung dan bisa ditenteng di bawah seperti ini Nah bisa dibawa seperti ini ya sahabat bediler Oke dan ini pun pastinya sudah dilengkapi dengan sabuk pengaman dada Di sini kemudian ada sabuk pengaman pinggangnya juga ya sahabat bediler, nah untuk promonya sahabat bediler akan mendapatkan potongan harga sebesar rp ribu rupiah, sahabat sudah mendapatkan tas sandang senapan angin dengan kualitas premium ya sahabat bediler nah bagi sahabat pediler yang berminat membeli tas senapan angin ini ataupun ingin membeli secara full setnya dengan senapan angin bisa langsung order sekarang juga di admin jaya airifel karena stok dari kami pun juga sangat terbatas ya sahabat pediler. jadi Buruan order sekarang Juga sebelum kehabisan ya Sahabat bediler Oke sahabat Bedir mungkin itu saja Untuk ulasan dari spesifikasi full set Beserta harga dari senapan angin gejruk yang tadi Dan tentunya untuk promo Dan senapan angin ini ada batas Waktunya ya sahabat Bedir Jadi bagi kalian yang berminat membeli Langsung saja order sekarang juga ya Sahabat bediler Oke sahabat Bedir seperti biasa Untuk mendukung channel youtube ini Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Di channel youtube ini